Seekor harimau emas betina bernama Lara di Karachi, Pakistan, melahirkan tiga bayi harimau yang langka. Jenis harimau emas termasuk hewan yang sangat langka dan hanya tersisa sekitar 30 ekor di alam liar di seluruh dunia. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Tak hanya di Pakistan saja, di Indonesia sendiri sebanyak 20 mantan pemburu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu berikrar untuk membantu menghentikan perburuan harimau Sumatera dalam acara deklarasi yang berlangsung di Hotel Sport, Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia mengatakan bahwa 20 pemburu yang dalam 2 tahun terakhir menjadi binaan yayasan itu telah bertobat. Mereka telah berhenti memburu harimau dan berkomitmen mendukung upaya pelestarian Harimau Sumatera. Di antara pemburu yang berikrar membantu menghentikan perburuan Harimau, salah satunya ada yang kini berkomitmen membantu upaya penyelamatan populasi Harimau. Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia berharap, pemerintah memberikan perhatian kepada para pemburu yang sudah bertobat, menghargai itikat baik mereka dengan membantu memfasilitasi mereka, beralih profesi dan memberikan alternatif mata pencaharian. Di sisi lain, dua ekor harimau Sumatera yakni Surya dan Citra yang dilepasliarkan di TNKS Kerinci beberapa waktu lalu, satu di antaranya dikabarkan telah mati. Hewan buas yang dikabarkan mati adalah Citra Kartini. Matinya salah satu harimau yang dilepas liarkan itu diduga pada tanggal 20 Juli 2022. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Sementara info yang beredar menyebutkan, Matinya harimau Citra Kartini akibat mengalami luka serius saat berusaha memangsa kerbau. Bangkainya dikabarkan ditemukan di geotermal Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Kepala BBTNKS Kerinci dikonfirmasi hanya mengiyakan. Ia belum bisa memberikan keterangan lebih jelas akan kematian harimau tersebut. Dalam jenis kucing bergaris, harimau mungkin adalah hewan terbesar dari jenis kucing besar. Harimau mendominasi habitat mereka dengan kekuatan dan kemampuan berburu mereka. Meskipun hewan ini menjadi salah satu kucing besar yang paling ditakuti manusia, perilaku harimau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti jenis kucing lainnya. Tidak seperti spesies kucing lainnya, harimau sering menghabiskan waktu bersantai di sungai dan kolam. Faktanya harimau di alam liar sering terlihat berenang setelah berhasil berburu. Meskipun banyak video dan film dokumenter tentang harimau yang hidup sangat dekat satu sama lain, mereka dianggap sebagai pemburu yang menyendiri. Industrialisasi dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak pada spesies harimau selama bertahun-tahun. Hingga saat ini terdapat 5 subspesies harimau yang masih hidup. Harimau dan spesies kucing liar lainnya bergantung pada alam liar untuk makanan dan habitat mereka. Akibat aktivitas manusia yang terus menerus seperti perburuan dan populasi, spesies harimau telah berkurang sekitar 7% dari populasi sebelumnya.